yo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi siang sore dan malam untuk semua yang ada di muka bumi ini oke kali ini kita akan bermain scene chronicle 3 guys bagi kalian yang baru pertama kali main yuk bareng mas L kita lihat gamenya tapi bagi kalian yang sudah pernah silahkan isi komen ya guys gimana gamenya Oke, okay, kita cek dulu opsiennya. Gue mau bahasa Inggris. Eh, bahasa Inggris, bahasa Jepang. Oke, okay. kita ganti Jepang dulu. Nice. Cek yang lain. Dial text speednya. Kali ini kita berhenti kan? Oh, itu seperti narinya. Kalau salah. Oke. Okay. Uh, brightness. Oke. Okay. jago gue nggak mau terang-terang. Uh, Kayaknya kurang kurang mantul kok. Uh, kalau kayak gitu kan, enak eh, tuh. Gini kayak guys ya, biar lebih terasa warna warnanya. Oke, okay. bla bla bla. Yang ini udah oh, oke okay. atau bercukup, oke atau targeting oke okay. on. Yes, let's go guys. Kita new game. Oke, okay. difficult level kayak begini. Oke, okay, ntar kalau kita udah jago kita ganti ke hard level. Kita loading dulu. Loading. Iya core Kita harus berhati-hati sepertinya. Kayak biasanya sih kita nonton ini dulu ya, Cutscene. yos, eh bunyi apa tuh? Intendo, bukan? Jam, air, orang jalan, apa nih? Jam benar kan? Ih, Kita juga jam. Eh ramai banget. Mm. Bech. guys. Gemuk oh, ini yang memang hatinya yang dicari-cari lebih kayak lo tuh ya hehehe asap dibikin hatinya bukit bocil dengan air aja angin bentar kayaknya ada pake ini oh burung oh itu tuh tuh tuh pink pink apa itu Eh, jam enam guys. Nah, nah. Jangan bilang berhenti. Uh, berhenti guys. Eh, gimana tuh, Kasta kalau tahu-tahu berhenti? ya bisa bergerak lo doang. Ngeringnya sih. Apa yang akan kalian lakukan jika terjadi seperti ini guys? Berasal uh, dari mana? Bumi. Kalau itu bumi, berarti kita bukan bumi, dong? And it's top. Jangan lupa subscribe, like, and share. Thank you guys. beat bang Itu kayak dinosaur apa? Yu. Buset mantap. Gua gembur berantem. Bukan. Ini Shadow Blade. kita apa aku sama crepe kayaknya inaka aja jauhna jōdan ka agnes kaya eh Oh, jadi kayak ya semuanya okay, hmm. yang hmm. adanya pedang banget nggak ya. gak ada pedang ああ、やだく kita itemu duo dengar Terus kita jadi okay, uh, oke okay. okay, okay, okay. okay, kita, kita tekan dia otomatis nampol ah tak ada kuda bisa di bawah nah uh, aku nah, lihat gambar itu ya sedang sedang dilip apa sedang dengan panah ke bawah mode jadi itu auto attack kok oh, kita gak auto-otak gini uh, Oh, yang merah, merah di sana kali ya, guys. Oh, hmm, dia ganti. Oh, kita lihat aja deh. guys. Oh. Hmm. Hmm. Hmm, Oke, okay. Lagi. Auto attack siap. Hai. Gimana? 2 tiga dua belas. Dia cuma dua atau satu. tanda seru itu adalah tujuan kita. Nomor di bawahnya adalah char. Oke. Okay. Oke. Okay. Hmm. Kurang lebih tujuh. Oke. Kita ada musuh. Mulai pertarungan dengan benar, mengeluarkan senjata. ini A, wait, e, oke. kita ah dia Oke. Oleh hmm. oh, level 1 tuh ya guys, kita lagi Oha, ah. Uni, Lan, sama Sedikit hmm, ya. Level oke okay, level 2, nice. Oke okay. di bawah tuh hmmm hmmm mm oke -hmm. ah ya kita jisit nanti oke, dari hari ini ya, ketengah kemampuan Uh, uh, uh. awe, oke okay, itu ada death attack, side attack sama awe, awe itu apa ini? oh oh okay. attack, um area, area of attack ya, area of effect ya, seperti wow, itu yang di bawah. yang kau paling bob, paling besar, jadi di posisi ini ya, attack up. ま、なんだ。来月の終わっ <いやーペースト1> <スペーション><パーション><イ punching><スペーション> <ジャイのお尻。スペーション> やり、神死やがれ。di hmm. oh, hmm. もう ayo, dai already. Kita lagi. Nah, ada drop item ya. Yes. Last. <tuk> 英語して <beef> Gimana で支えられる。行け。の。Right. Talent itu robot robotnya guys. Siapa namanya tapi okay. ulula ulu ulula ulula. Pocak nama ulula talents art. Bestong order normal art. Oke injet ayat berarti oke berarti kan tadi ada empat eh. Art dan shield double function expected kalau Jadi dia bisa oleh role action kita ini. sini plus tadi ada back, ada side, ada AOE. kalau kita musuhnya di step dari belakang, dia di Aku coba build efektif di build untuk tapi sebenarnya tidak. Oh, build untuk kita menyerang setik setelah yang setelahnya cancel what attack untuk max Oke, masih belum slow. You can cancel auto attack. Kita cancel auto attack menjadi art dan art menjadi cancel art. Jadi so, can kita up ya auto untuk jadi cepat dan lebih sakit Oke okay. lebih cepet juga lebih cepet sakit lebih cepet sakit Nyempain loh ya okay musuh ke belakang musuh Oke okay, gue udah di belakang kelihatan itunya buat bulut kotak buat-buat <laughs> kotak apa sih Oke okay. udah aku semua tuh jadi pas dia nyerang auto attack, kita cancel dengan jet back attack oke okay, kayak gitu ya start kita nunggu loading lagi Hmm Oke, okay, ini ready menyerang dulu baru kita cancel At. eh belum-belum huh. Oh, hmm. pakai. Oh, dia bisa dipakai 400. Okay, nice. hmm. oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, kita harus menang ini in ujungnya kita lagi naik. aduh enak cik nah kita gitu dong attack up ke gua oke okay, penuh ready guys aaah uh, Habis semua, dong. Mati satu, bunuh seribu. udah nggak keluar ya merah merahnya, rontok dong. hmm uh, loh, oh diari, kemana tuh? Menang kita kita. Hmm. Menang dan kita guys. Nah. Gua doang yang gak ngeteng, eh, gue noah doang tuh. Gua ngeteng, in inusion, inusion, <tuh> inusion. Kayaknya gak terlalu senang. Kalau kita menang Loading blue core Yus yang tadi ya Jadi Ini... Maleficent Oh bukan Apa dia ratu Apa tuh Apaan tuh kosong ada isinya juga ya apa tuh Oh ada itu kayak eh buset buat jadi orang tadi masih kayak bulat anak ayam Oh berarti kita itu anak ini ya klonengan ah kloningan, kloningan. bukan bener so, yeah. okay. Oh. Oh, ya, so, hmm. <SILENGALAN> ini kemana lagi jadi ceritanya? agedo ani Homing yang gemuk tadi itaru Healer Joran, oke okay. kayaknya mana kayu? Kail. Kail. Whatever. Go balish. Dik. Seru brutal nih. Dia punya Di rencana Kayaknya si Joran Gak Ayo. Prestasi terkait. cara arah situnya, ini kayak kita, kayak flash, flashback lagi ya di ceritanya. Ore, ore, ore, ore, Wah, dia sniper dua. Eh sniper, long range nya dua. Hmm, hmm. Dia nggak ada healer. Hmm. Oh pecah. pun kalah, dia jadi padang <susuk> Dibully, dibully. Tahan, <susuk> <coughs> <sukah> そこでヨランがわざわざ 全部。牧場にちょちょ。Birthday yeah, yeah. <tuk> <-lucu>. <tuk> kan kedua oh dicek nah oh. Jangan ya. Jangan ya. mungkin ya mungkin enggak digantung kita tahun. Oh, Tepatnya, gitu. sepuluh tahun. Tepatnya, sepuluh mm -hmm. tahun. Sepuluh tahun. Ke 10. tahun. Ke 10, iya, tahun. 10, tahun. Hmm. Kalau 10 tahun. tahun. Hai songcom oh, udah duren Oh ini yang tadi di atas robot gede ya yang merah hmm. Mat rakyat Kayaknya merem, ya. Wabah tadi emang, eh. Itu? I'm coming itu kembali ke nah, nah, nah. emaknya eh, 脳 <laughs> no bingung やき harus kembali gitu oh menang kalah baik lagi ya halo Apa dia mainin suling? Jadi flashback ya, guys. Tadi suling itu untuk menghormati roh-roh yang ditarik. Oke. Okay. udah oh dirilis parah banget, hmm, hmm. injek injek baik, ke orang kayak zombie jalannya, lama sebenarnya, kalian udah menang, mungkin main shooting dia. "Kenapa?" "Mengapa?" "Semua begini." "Itu tidak. それでもはいはい <tuk> <tuk> ya, ya, ya ketinggalan lagi あげ okay. jalan pulang。iya, そう apa itu pikachu? <tuh> kelucu. Everlight Plane. Oh, Oke okay. tadi kita bertarung di Everlight Plane guys. Torching Hill. There are places across the world. Oke okay, ada tempat di seluruh dunia yang masih experience ketika ditambah ketika ditemukan. <tuh> ah cepat patuh. Oke okay, kalau semuanya mati kita balik lagi ke plus okay, okay, okay. 5 experience oke okay. nice ini map oke okay. oke okay. tapi bagaimanapun juga rute tercepat banyak musuh bisa jadi banyak musuh the best or easiest way Oke okay. Level up lagi Nice Oke okay. huh. Attacker roll option Gasoline okay. captake Oke okay. Wow Nih, tadi robotnya ada yang gede. Nice, ayo bisa lanjut. Halo, ini apa nih, guys? Expansion Pass, adventure super fast, new hero intense unlimited. uh -huh. UI refresh warisnya konten. uh -huh. oke. Okay ini bukan kain silver biasanya namanya saya wireless oh ya, iya iyalah oke okay, yes nice oke okay. tadi ada yang kedua oke oke oh oke oke oke oke oke oke oke oke Sistem item karakter, oke. Okay. Nah ini kayaknya yang tadi aksesoris. Okay, yes. Dios. Ponsel ada di charge. Oke. Okay. Oh enggak ada itu ya. Perubahan di karakter ya. jadi Buka mana tuh mata ya. Eh, itu apa kira-kira? Nah, nah, mata, eh. <risas> Oke, oke. Terus gue belajar lagi tuh. Ini apa nih? Makan poin. Okay. Rarity Purple, Legendary. Oke guys, next, lanjut. Itu titik-titik apa sih? oke itu apa tuh kuning? Emas? Alah, bukan. Oh, cuman puing-puing dari bekas peperangan tadi kali. Oke. Jadi bisa loncat kan? Apa sih? itu bisa diambil. Yes. Hmm. wow, tuh dia musuh-musuhnya level satu, level dua. Hey. ke okay. tadi ungu sekarang punya, berarti ungu tuh legendary ya guys Dead Master Dia mau kematian ya. hmm. 4-2 Anjay, monster gede-gede 2, 2 di item Air armor. betul eh, tadi. Okay. kan, guys. <tuh _> 42. Oh, Hai, satu, satu, gue salah jalan. Ini, hai, oh, oke, okay. guys. Jangan deket di ketemu ini. Ih, tenang, punya King of Brothers guys kita naik dulu nggak bisa okay. eh eh 4 level 4 3 ngeri ah, wow. nah, nah nah nah level berapa nih guys Duh. ah oke okay. area of effect Oh iya kan, AOE area oke. Oke, okay, guys. Riku. Tunggu. Kenapa, Riku? Ah, uh, Noah. Oh, yang di skip nih, benda-benda aneh kayak gini. Nah, <laughs> kayak siapa? BOOM BOOM Oke okay. Container in the field I said something Eh, hey. tuh kan legendary purple rare yellow, oke, okay. common white, oke. Okay. Biasanya legendary uh, yellow ya, oke. Okay. Oke, oke, The rare dia, the, the rare dia item. Nah, ini gak hajat ya, Kak? Kita buka di konten ini, donat. Satu serangan. Ini hmm? tadi gimana macetnya? Oke. Okay. Equip your Oke. Okay. <tose> your In the garden. tadi gua udah dong duluan habis dapat itu. E next a piece of green Oke. Oke. Okay. Oh, tadi ada auto save itu. Salah kerjot. Gua mau lihat peta peta. Nah, itu itu. Oke, okay, ini belum kebuka. gue level berapa? kita cari musuh dulu yuk kita naik level dulu kita cari musuh yang sepadan ya level satu <laughs> masih muter-muter nyampur ya Nah, light flyer, oke, okay. kunang-kunang ya, light flyer. Oh, drop item nih? lioness up jelly oke okay. tuh kuat uh. dengan level level, level level 42 yoss <laughs> yes. mana lagi nah coba nanti dulu ada di atas Loh, Mm. lojide. チュウよお片に Ini guys. apa tuh ngomong, itu banget baneta Banit masih itu kelinci kali ya Bani Yossss Dari lagi musuh atau level berapa sih Ah ini level 3 nih. Level 4 Oke okay. hmm. nah, ない、避けたいと jadi. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Oh. Minus. Oke okay guys, let's go. Uh, Kok adalah lah? Uh, kita masuk dulu ke sini. Naik ke atas. Uh, ini dua dulu tanggungnya kita ambil aja. Dead mushroom rare. Yos. Masih jauh nggak perjalanan kita. Hey. Apakah itu? Apaan? Oh. Muning shot. Pro. Kronis 9. Ya. Yeah. On the block. Hmm. Tunggu sebentar nah, Tentu kita punya waktu Oke okay, Noah is an offshear Oh okay. Oh gitu oh sebentar doang <gười> baru mau bikin sinematik, Alright. let's go masuk bahkan ikan pun juga ada rikalopon coba berantem di air telur ah itu apa? hmm wangi wangi emi kontener wah kita diserang gak bisa dibuka batu kita harus bantai dia ini nah oh, batu yang deket kirim, mm. mm. Apaan, no, fans oke, okay. nice. Uh, kita nyembuhin teman-teman, gimana ya? Dalam pertarungan level 2 kok bling-bling gitu ya? Ada apa namanya, bling-bling? I oh, uh, the Oh, purple Oh, Eh eh It's an art effect with transplains I'm gonna go up with Oh, gitu. Yang ini malah, okay. Oh, sedikit okay, okay. okay. ya. Oh, udah kepakai tadi. Hmm. Yes. jauh masih rumah kita Konbo iki semeyo on no, the okay. art with special status effect causation by Ulang, gue ketemu. It's back. Toto, ih, gimana nih? dari kalian pilih masuk, itu yang di atas. Gimana masuknya? Toto, B, B, Eh nggak eh, bisa lah. Desa gimana caranya tuh? gitu, Oh. Hmm. Nah, saran kita. Kristen training keren. Aline apotek. Eh, kok healing salah dong? Hah? Ah, harus ah. kejar lagi, biarin. Hmm. Esto es sin de ring ring, ring okay. yeah, okay. oh, yeah, este ya nanti kita <tuh> hmm. lagi deh. Yo, kita belajar dulu nanti. Tapi penasaran ya sih, latihan combo. 你啊 yeah. New drill available. Atau dia apa nih? Attack with your talent art. Apa ini? this okay. man. oke okay. hmm. yes yes yes let's go blue core eh yellow core berarti kita harus hati hati Hello. begin a combo by breaking a,b,x,y well i'll take jl i'm putting break Oh, dari samping guys, dari belakang. Kanto Lagi. Elah, kita. Kita coba lagi. kalau gitu. Nanti kita coba-coba sambil tua di awal. Yes. 250. Ah, itu dia. Sektor 9. Koronine. Eh, Koronine 9. Sektor 9. Nah, mumpung ada musuh nih, kita tes yang break tadi. ini oh oke okay. itu ah tapi aku ah, tadi belum penuh guys jadi gue nggak bisa masuk days baiklah tapi seru, cepat banget tadi hati ya nah, tes nih nama 4 nih ayo tesnya hmm. Okay. Hmm. gak ada nih, nabuka cepet 4 juga lagu masih sih? <tuk> uh, nice. Oke, okay, yes. udah mau nyampe Udah jalan aja. Biar keren. Terus diputar kali kameranya, ya, tapi gue nggak bisa jalan lurus tar. <laughs> yeah, plus 15 belas yeah. oke. Okay. Yo. nice akhirnya sampai sudah saudara apa yang terjadi? What a <laughs> Kakinya kecil-kecil sih, kayak kotak ya jadinya. Ekor, iyalah gitulah Oke. Mau suruh mandi. Yo. Hey, Oke, okay guys. Sekian dulu untuk channel gamenya Game-nya. Kita akan lanjutkan lagi di episode berikutnya, ya guys. Jangan lupa subscribe, like, dan like, subscribe ya guys. Thank you sudah menemani Mas Eri KL Gaming Channel hari ini. Bye-bye, see you on my next chapter.